Yuk, sobat seduk basang! Kalian sedang menyaksikan konten seduk basang, seduk basang makan malu. Hari ini saya sudah ada di sawah karena kita akan membajak sawah. Tidak dong, tentu saja ini konten makan-makan makan ya. Hari ini kita sudah berada dan masih berada di kota negara, dan kita akan menikmati makanan laut-laut hari ini. Laut-laut yang dibakar di tapi di sawah ya. <laughs> Karena tadi kita coba pergi ke laut ya di daerah pebuhan ternyata laut semua, laut semua. Tidak ingin kan kita makan berenang? Dan kita hari ini akan menuju ke daerah di negara itu udah agak-agak ke pinggir sini nih. Kayak kira-kira dari kota ya paling enggak 7 menit lah. Enggak <laughs> jauh-jauh banget. Namanya Lesehan Kreteng Nyirang. Oke, dia ada di situ ya. Makanannya katanya enak. Ini rekomendasi teman-teman sedok pasang area negara ya. Makanya kalau kalian punya, tulis aja di bawah. Kalian penasaran kan bagaimana makanannya? Ikuti saya. Oke, kita masih berada di area sini sambil menikmati. <laughs> Sepertinya ada yang hoa-hoa. kok ada mas-mas itu lagi? Kita tanya, yuk dia ngapain? Harusnya kan dia yang ke sini. Loh, mas? Mas, ngapain ya mas? Habis dari gini. tadi. oh. oh. Ini toilet katanya Pak. Iya toilet. toilet. Ya Tuhan. Tuhan. Tuhan. Tuhan. Ada kursi. Buh, ada kursinya. Ada kursinya. Pak sudah tentu itu toilet. Itu adalah rumah tukang parkir ya. Jadi tukang parkir di situ berangkat sekolah di situ sebelum kerja. Mas-mas ini nggak jelas dia ngapain. Ya. Oke, kita akan masuk sambil pesan-pesan tetap ikuti saya di Sedok Basang Makan malu. Yuk sobat Sedok Basang baca itu. Wajib masker, ya dong. Wajib masker, jadi kita masuk dengan masker sambil langsung memesan. Yuk, langsung! Oh, ada menunya di sini, dong. Eh, ini saya pertama kali, ya, ke sini. Jadi, ini bener-bener ekspresi real, nih, gitu. Lokasinya beginilah, modelnya kayak lesehan gitu, ada duduk di bawah, ada duduk di sini. Bisa menunya ke eh, sana aja, ya. Kayaknya menunya oke, nggak ini, Pak. Cukup, nggak mahal Pak. Masih oke, okay, lah cuy. Ada ayam goreng, ayam bakar, ikan bakar, dan lain-lain. Oke, langsung kita sambil pesan yuk! Halo, Mbak! Waduh, untuk 4 orang di mana bisa, Mbak? Wah kita pilih di sebelah situ aja, ya? Oke, okay. ah, sini aja dah, biar kita sambil duduk enak, ya. Jadi, kita di sini aja sambil menunggu menunya dibawain. Oke, okay? oke, okay, sudah pegang menunya. Tadi juga kalian udah lihat menunya, kan? Ini Mbak maknya udah di sini juga Pak. Nah, oke Mbak, kita mau tanya dulu Mbak. Yang spesialis ini apa nih Mbak? Ayam. Ayam pesor kampung. Ayam peser kampung. Berarti yang. Oke, harga harganya dua puluh dua ribu ya. Dua ratus ribu. Dua ribu. Ini apa? Oh, ayam bakar peser apa bedanya Mbak? Ini ayam biasa ya harga dua puluh dua kalau yang seperti di gambar ini dua ratus ribu dia. Tapi sudah lengkap. Oh ini sudah paket. Ya, ada nasinya langsung empat porsi. Oh gitu. Itu sudah ada lontong, sayur semuanya. Untuk berapa orang ya ini, Pak? Untuk lima orang. Empat sampai lima orang. Ya, ayamnya sampai ekor itu Oke, okay. kalau yang ikan bakar adanya ikan apa aja? Ikan bakar ikan laut ya adanya. Berapa harganya? Itu seratus lima puluh ribu per satu kilo. Huh? Sudah include juga ada tahu tempe, sayuran, nasi, nasi nya ini. porsi osap oh, ya, ikan nya bisa dimodif ya bisa dibakar bisa digoreng bisa disop oh saya kira ya. bisa diganti spionnya <laughs> ya. dimodip, ya. bisa okay. di mudip pak oke bisa diambil mata bisa dipesor juga jadi di macam macamin gitu oke oke okay. ya. okay. karena kan tujuannya kita nih emang Betul. mau makan ikan ya jadi ya. kita pesan yang ikan, ikan aja ikan laut mau. boleh ikan laut berarti itu dimodifnya gimana aja tadi bisa dibakar bakar bisa digoreng ah. bisa disop juga kalau pengen sop satu kilonya itu bisa jadi ya, bisa beda beda ya, bisa. oh ya udah yang dibakar beberapa terus ada goreng sama jadi kuah bisa satu kilo satu kilo ya satu okay. kilo ya oke berarti kita pesen itu tadi ikan yang dimodif yeah. spionnya <laughs> itu sambalnya ada sambal mata loh, ada pedas manis oke okay. oh sambalnya juga. ada sambal mata ya, Sa juga dia jadi sambalnya tuh oh, pokoknya ya. dicampur lah pokoknya ya, lengkap lah ya oke lah pokoknya kita itu ambil yang ya, lengkap ya, ya. oke mbak hmm. terus ada minumnya Hmm, ST, ST, ST, ST hmm, hmm, hmm, hmm, hmm, hmm, hmm, Udang hmm, hmm, hmm, hmm, hmm, udang hmm, Udang hmm, hmm, Udang hmm, hmm, hmm, hmm, hmm, hmm, hmm, hmm, hmm, Satu hmm, hmm, hmm, hmm, hmm, hmm, hmm, hmm, hmm, hmm, hmm, hmm, hmm, hmm, apa hmm, hmm, Di apa ya? <laughs> hmm, Apa? hmm, hmm, hmm, hmm, Mbak. hmm, hmm, hmm, hmm, hmm, hmm, hmm, hmm, hmm, artinya mbak? Kertek Oh. Mirang miring dikit gitu. Di mana nya oh, ada jembatan dong. Kalau Bu Rijal loh. Bu Rijal nama yang punya. Oh. <laughs> sini gua. Saya kira saya kira nama jembatannya Bu Rijal. Nah, <laughs> Oke. Okay. <jembatannya itu> <laughs> oh, okay. gara-gara ada jembatan mereng dekat sini ya. Hmm. Oke okay, lah Mbak, itu aja sambil kita menunggu Pak ya. Okay. Ada lagi apa -apa? Itu aja dulu makasih, ya. Makasih ya. Gara-gara ya. okay. jembatan mereng bisa menjadi nama tempat makan, Pak Lehehan. Jembatannya itu katanya mereng. Pokoknya habis makan, kita harus ke situ ya Kalau nggak mereng, kita minta cashback <laughs> Oke, sambil menunggu, silahkan lihat pemandangan Emang di sini tuh, tempatnya tuh sejuk gitu loh, karena kalau kamu lihat sendiri, view-nya tuh sawah, ada gunung itu, ada apa di gunung itu, ada tiang listrik. Maksudnya pemandangannya tuh cocok buat orang kota yang gak pernah lihat desa, ya kan? Sok-sok kota kalau jalan pakai bahasa Inggris. Nah, itu cocok tuh makan di sini. Enak men, jadi adem, angin juga seger gitu ya. Mantap lah pokoknya. Suasana perkampungan. Suasana perkampungan. Meskipun kita ada di negara yang kayak kampung juga ya. Tapi ini lebih perkampungan lagi. Kalau kita makan di tempat-tempat yang mainstream jimbaran. Itu terlalu biasa makan ikan bakar. Kita cari yang tidak biasa ada di negara. Kenapa kameramu seperti itu? Jangan diedit bagian kameranya muter. Kameranya lelah kameranya. Oke. Oke, ada yang menarik di sini karena kita kontennya kan makan-makan sambil ada komedinya ya. Ternyata tempat ini lebih komedi dari kita loh. Lihat dong ya, spanduk ya, Sepanduk dong. Lihat yang ini, Sepanduknya Ada foto bukan spanduk. <laughs> ya, jadi ini kayak kesuksesan itu menerima pesanan catering Bu Riza. Coba kita tapak ada bahan dari foto yang banyak ini. Sudah jelas, tak? Bu Rizal yang mana? Yang mana, Pak? Yang ini dong. <laughs> Oke, okay, komedinya dapat yang ini ya. Mantap sekali, Bu Rizal. <laughs> Oke, ini kuahnya ya, mbak ya? wah oh, mantap sopnya. Oke. Oke. Oh, yang peda peso, oke Makasih ya. Jadi mari, mari, mari merapat. Nah, makanannya sudah datang. Makanannya adalah daun pisang. <laughs> Tentu saja bukan ini dong makanan utamanya. Jadi ini pakai makan biasa ya inke daun pisang nah ini dia Pak shopnya kita biar oke okay, kita pindahin dulu lah ini biar oke okay. tadi kan kita beli harganya 150.000 ribu kan ya kenapa kamar 150.000 ribu 150 ribu tuh dapat ikan sekilo nah terus ikannya tuh bisa kita apain aja mau kita jadi goreng kita panggang kita musuhin nah, bisa tuh dan ini tadi pilihan kita ada beberapa pilihan Pak Yo, uh, mantap yang ini ini ikan digoreng digoreng dong. menggunakan minyak biasa enak, ya. kan? apa enak. nah ini anak tahu. tadi kita nggak nanya ikannya apa ya enak, enak. Iya nanti takutnya ini ikan auzia ya, fresh jokes lagi keluar fresh jokes <laughs> terus nah ini van ini ikan bakar yang ini ikan bakar ikan bakar ini kayak tadi ikan bumbu pesor. Jadi kayak khas khas gitu. Padahal cuma ada di sini aja bumbunya. Padahal kita bisa bikin. <tose> Tapi ini nanti kita coba bawa ada sambelnya, sambel biasa sambel tomat ya. Ini sambel matah. Sama kayak di menteng Sambal sambel matah. Seperti biasa makanan paling sehat se-Indonesia berbahan dasar kedelai pilihan persaingan dengan kecap bangau. Tempe dan juga tahu dan timun ya Pak Kalau dipotong tetap panjang kacang panjang ya yeah. <laughs> wah ada parinya juga Oke okay lah, itu dan tadi kita pesan juga ini udang goreng dengan sambal yo sobat sedok basang tadi makanannya sudah datang sudah kita jelasin dong apa aja sekarang waktunya kita pulang <tuh> makan ya Hah. Maka tadi tuh makanan datang tuh gak bisa langsung dimakan memang begitu nyari aja ya. di youtuber makanan itu makanannya datang di shoot dulu ini lama lagi Hah. oh nasinya sudah ada bawang ya pak oh, yes. mantap ya nasi bawang kita tes dulu ininya pak Supnya, oh karena ini kan bagi rame-rame nih, jadi supnya dikasih mangkok yang bisa digunakan untuk dari piring di Cina. Iya <laughs> tadi ciri ini yang biasa begini, <laughs> iya kan dia, iya kan dia? Oh, oh, Ini Pak, deketin Pak. Oh ini kepala ikan. Kalau dagingnya bisa, cuman kita pilih kepala, karena ada orang kita yang suka kepala. Kepala sekolah fresh joke, fresh joke <laughs> oke okay. cukup dulu gak, gak, gak, gak cukup eh, harus nambah ini, ini kuahnya aku mau tes kuahnya nih wow oh enak, apa ya bumbunya tuh berasanya kunyit asinnya pas dan ikannya tuh enak, seger gitu loh seger ikannya sama Enak sih. Nah, dagingnya. Karena ikan ini kan dimasak jadi kuah kan. Nah, empuk. Kuahnya sih yang enak. Nah, itu karena berkuah. Kita pakai ini ya tadi sendok ya. Cuman makan ikan tidak seru pak kalau pakai sendok harus pakai ceker. <laughs> pakai tangan dong. Kita tes dulu ikan. Nah, ini. Yang katanya paling spesial di sini bumbu pesor. Aku juga penasaran apa ini. Hmm. Jadi, kalau kita pernah makan serapah, makanan khas Bali ya, nanti kan kok bisa mujil laporan nyeting gitu ya. Nah, bumbunya tuh kayak itu Pak, cuman di ikan. Ya. Biasanya kan kita makan kalau serapah itu kan di sayur sangat sehat sekali ya. Tapi ini memang di ikan coba deketin ya, Bu, ini, ini tuh di ikan gitu, Dia rasa manisnya gurihnya juga. Mantap. Sambal bawang. Tempe. Tempenya hmm, seperti yang dia beli di pasar. Udah, tempe biasa aja rasanya, gimana? <tuh> Jadi kita sambil makan, biasanya tuh kita ngeliat orang-orang bajak sawah. Mereka lagi bekerja. Kita semangati dengan makan. <guluh> hmm, Oke. Okay. Terus ikan goreng. Tadi bumbu ininya udah, udah kita coba ya. Enak. Ini benar-benar menghilangkan seduhasamu. Kalau banyak. Terus ini bumbu sambal tomatnya mirip kayak bumbu lalapan-lalapan Jawa dong nggak? Hmm. Hmm. Tidak tidak karena namanya bu <laughs> tidak mungkin dong orang Bali karena kalau Bali namanya buk Made Rijal <laughs> <laughs> iya ya jadi referensinya tuh masakan Jawa kalau sambal ini ya, hmm. ya udang udangnya dong ya. harus dicoba juga pakai sambal sambal gogo nih pak jadi ibunya tuh ke Gogo ngopiok samel piok, piok piok piok piok piok piok piok bungkus bawa pulang nanti kita tanya ke Gogo bener apa enggak hmm. ini enak banget sih, Taunya kan masih baru digoreng ya crispy pak enak banget campur hmm. pak? kita sekarang makan tanpa komentar biar sobat-sobat hmm. sedot basang juga taper. Kenapa hupa pengen, pengen nyendok kesini sini, <laughs> Sama <laughs> Enggak sih, itu kan beda. Maksudnya konsep prasmanan kan nggak langsung ngambil dari situ juga. Kita sharing gitu loh. Hmm. Coba tuh kosut Enak banget enak. pengunjung sudah mulai rame ya ini artinya apa semakin banyak yang ingin melihat orang masak sawah <gulit> sambil makan kita tuh kadang-kadang ada sisi jahatnya gitu loh kita makan melihat orang bekerja bapaknya lagi melihat sawah terus melihat kita Masya Allah. <gulit> <gulit> enak sini hmm pokoknya paket ini tadi kan 150, terus aku tadi tambah ini kan udangnya 50000 jadi 200000 nya tadi 3000 an kelimpan 12000 STH Rp3.000 normal ya jadi ini total 112000 bisa buat makan satu keluarga yang tidak pecah yang masih bersama tuh bisa makan di sini wow. jadi kalau kalian di area negara bosan makan betutu ke Gili Manok karena jauh. Terus makan ke sudah abrasi. Ya pilihannya makan ikan ya di sini, selain di Pranjak. Tapi di sini lebih dekat dengan kota. Jadi masih bisa santai-santai pulang kerja tuh bisa di sini karena kata teman saya ini yang nyarangin ke sini. Biasanya orang ke sini tuh sambil meeting-meeting gitu, Pak. Meeting-meeting, gathering, sosok penting ya. Pokoknya itulah yang ke sini tuh. Oke lah. Okelah, sobat kulwasang sambil saya makan. Kameramen juga mau makan? Mantap! Saksikan terus di Sedok Basang, Sedok Basang Makan banget Yuk Sobat Sedok Basang, kita akan bayar. Kita tidak tahu berapa apakah akan dapat subsidi. Karena subsidi pupuk dan juga subsidi kerbau kita tidak tahu. Mari kita ikuti ya. Oke. Okay. Halo. Bayar beli. Bayar makan dong empat st ya? empat st benar. bener satu udang crispy satu udang crispy ikannya satu kilo ya ada tambahan lagi? enggak ada enggak ada dua ratus dua belas semua dua ratus dua belas kalian saya mau samset STNK ya? kan? kayak <laughs> kaya di sini pak ya? di pak. dua ratus dua belas dua belas dua ratus dua belas ribu ada pas ya? pas ya? makasih banyak beli ya? Makasih, makasih makasih makasih makasih pak saya kira kan ada potongan ya? enggak ada Bli, biar kita ini kan konten di YouTube ya? Yes. Nanti saya bilang, seduk basang. beli jawab, makan malu. Makan malu. Oke okay, ya? Yeah. Oke okay, Pak ya? Yeah. Oke, okay, Sobat Seduk Basang, kita sudah bayar 212.000 untuk paket keluarga. Tetap ikuti episode Seduk Basang berikutnya. Seduk Basang? Makan malu. Mantap! Terima kasih, Bli ya. Yeah. Yes. Oke, okay, Sobat Seduk Basang, kita sudah habis makan di lesehan kereteng ngirang punyanya Ibu Rijal makannya enak verified by seduk basang tim buat kalian makan di sini ya. Setuju kan, kameramen ya? Mantap, kita sudah bayar semua. Dan buat kalian yang selalu ingin menyaksikan episode berikutnya dari konten paling baik, paling ditunggu oleh keluarga saya sendiri, seduk basang tetap conton channel ini. Komen di bawah apabila kamu punya tempat makanan favorit yang enak dan tidak malu maluin buat kita kunjungi dong yang pasti ya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya Sudah pasang, sudah pasang, makan malu Kita <tis> pulang aja kali ya kamera mainnya Loh, loh, loh parkir pak Hah? Apa? Parkir Berapa? 2000 ribu Parkir apa nih? Parkir mobil Oh, masih bawa traktor? <tis> oh, parkir ya. Hah? tenak lagi 2000 ribu nih Duh, jujurnya saya agak iklan pak ya Dia enggak bandung ngapa-ngapain pak Tadi datang, diam tiba-tiba dapat uang Nah, kasih nah. <tis> Eh karri. pak! Bantu dong mobil hello, saya, loh lo, Loh <laughs> lo, eh, lo, lo, lo, lo, lo kan dibantu malah ke situ. Eh, pak, pak. <laughs>